Kawasan yang dibangunkan dengan kos hampir 1 juta ringgit ini dikatakan menjadi tempat peramal pengikut-pengikut Ayah Pin. Ada di antaranya kelihatan berjalan mengelilingi setiap replika dan ada juga yang menyambut Ayah Pin dengan penuh hormat. Tapi dengan sebab telah ditarik dengan kaedah ilmu sihir ini, akhirnya jadi pengikut dia dibodohkan, dia mati, dia mati awal. Waktu dia mati, Ayah Pin pun ludah dalam liang lahak Waktu dia ludah tu orang tanya kenapa ludah dia kata air liur aku ni akan membantu dia ni dalam kubur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa khabar semua ni sihat-sihat kan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kan memberikan kita kesihatan kenikmatan dan juga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan di dunia dan juga akhirat guys ya. Jangan lupa buat kawan-kawan semua yang baru berkunjung ke channel Cak Mujib ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya. Buat kawan-kawan yang nak menyumbang ataupun apa ya. Nak ikut gerakan baik boleh bergabung ya kan. Ada juga untuk serumpun. Nah, nanti juga ada istilahnya untuk pondok pesantren. Untuk ustada dan juga. ustaz ustazah yang ada dekat kampung. Nah kawan-kawan juga boleh ikut serta dalam membangun kebaikan-kebaikan itu sendiri. Okey, kali ini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian. Ilmu Ayah Pin tundukkan pengikut. Aku tak fahamlah macam mana ni kan. Ha, tapi ni Ustaz yang nak sampaikan macam mana kan? Ajaran sesak daripada Ayah Pin dalam deskripsi saya dah baca tadi ya. Eh. Di sini disebutkan ajaran sesak kerajaan langit yang diasaskan Ayah Pin pernah menggembarkan negara pada tahun 2003 dan 2004. Saya tak faham apa hal ni kan. Ha, tapi Menurut saya ini sebuah hal yang harus kita tahu juga dan saya juga penasaran ya guys ya Apa yang terjadi uh, yang sehingga mengembarkan negara ya guys ya Di sini juga ilmu sihir digunakan untuk menundukkan para pengikutnya Dan termasuk pegawai dari Jabatan Agama Islam Terengganu Saya tak paham nih, jom kita tengok bersama ya guys ya Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe kepada Brand Stem PK Nah macam itulah saya tak paham juga, jom kita tengok videonya, let's go Okay. Saya Muhammad Kemudian masuk di Alam Sebalik Mata Dia panggil Alam bazrah Dia panggil Alam Sebalik Mata ayuh, ayuh. Saya melalui mati. Ini ya Ayah pintu yang ini ya yes, ya guys Mungkin ya ayah, ayah tak faham juga Mungkin inilah Karena Ayah Pin Tundukkan pengikut kan? Dina. Kemudian saya pergi ke Mekah Daripada Mekah saya naik ke atas Dan saya bertemu hmm. sendiri Dengan Ayah Pin di Istana negeri jadi Ayah P ini adalah Tuhan bagi saya Kemunculan ajaran Oh bukan dia ternyata guys ya Oh my god Mengejutkan sekali ya Jadi Ayah P ini Tuhan Maksudnya gimana ini guys ya Sesat yang digelar kerajaan langit di Besut Terengganu Pada 2005 Mula menimbulkan keluh kesah Di kalangan penduduk daerah ini okay. Masyarakat Malaysia Dikejutkan dengan berita kejutan Markas ajaran sesat Yang dikhawatiri boleh memesungkan akidah Pelik, curiga dan bimbang itulah yang bermain di fikiran penduduk kampung Batu 13 Besut apabila mendapati beberapa monumen dan epik binaan besar seperti dewan, teko, payung dergasi dan perahu mula kelihatan saya nampakannya dia tempat tu memang selalu didatangi oranglah jadilah setiap macam lalu dua minggu ada orang marilah jadinya jadi kita tak tahulah apa dia buatnya jadi kita, kita tengok daripada kereta lah Sebab keadaan yang banyak di luar tu Datang tempat dia tu tengah Cerita-cerita yang melibatkan soal uh, Ajaran sesat yang ada di sekitar besut itu uh, uh, Mula timbul Yang dikaitkan dengan soal uh, Ayah Pin Ayah Pin Atau nama sebenarnya Arifin Muhammad adalah ketua kepada ajaran sesat yang dikenali sebagai kerajaan langit Berasal dari Peris Kelantan Ayah Pin turut menifatkan dirinya sebagai Tuhan kepada semua agama wow. Dan mendakwa telah menerima wahyu dari langit Untuk mengembangkan ajarannya di muka bumi Difahamkan dia hanya bersekolah sehingga dajah dua Bagi pengikutnya dia adalah Tuhan Dan segala yang dilakukannya berasaskan wahyu dari langit oh Berarti dia mainnya memang ilmu sihir tingkat tinggi ya guys ya Wah ini disalahgunakan benda asli Terletak hampir 40 km dari Pekan Jerteh, Kampung Batu 13 pernah menerima kunjungan orang ramai dari seluruh negara ah. untuk bertemu Ayah Pin. Namun ia tidak berpanjangan apabila pihak berkuasa mula menerima aduan dari orang ramai mengenai aktiviti ajaran sesat yang berlaku di sini. Ketika acaranya semakin memuncak, Ayah Pin disambut seperti raja dan segala peralatan disediakan seolah-olah berada di kayangan. Uh, bermulanya Batu 13 pengakap gamba 13 itu seperti berubah wajah apabila uh, terbinanya bangunan-bangunan bentuk replika-replika yang ada Bisa, yang replika berbentuk ya. seperti teko dia dan replika ini bukan kecil yang cukup besar saiz dia yang kalau kita tengok apakah, untuk apa dibuat teko begini jadi ini juga melibatkan satu perkara yang cukup pelik. Ayah Pin dikatakan mula terpengaruh dengan tok gurunya Hasan anak Harimau yang kemudian menjadi menantu ayah Pin. Ajaran Hasan dipercayai bermula sejak tahun 80-an. Okay. Kalau diikutkan dari segi uh, kedudukan uh, yang dikatakan yang melibatkan ayah Pin ini sebenarnya telah pun uh, wujud di Negeri ini semenjak daripada uh, pertengahan lah, tahun 80-an lagi dan uh, sebelum itu cuma isu ayahpin tidak sangat timbul tetapi lebih banyak dikaitkan dengan uh, satu uh, lagi yang dikatakan sebagai seorang guru dinamakan Hasan yang lebih dikenali di negeri Kedah sebagai Hasan anak Harimau difahamkan ketika ajaran Hasan anak Harimau diperluaskan ayah twin hanya menjadi pengikut biasa semasa itu saya pernah juga berkawan dengan uh, dia punya Family dan juga keluarga dia di, di sana dan dia dia masa itu sebagai pengikut pengikut ayah dan uh, ayah masa itu dalam kira-kira dalam tahun 1970-an tapi dia tidak mewujudkan markas untuk apa-apa di daerah ini Setelah kematian Hasan Ayah Bin bersama empat istrinya mula mengembangkan ajaran Kerajaan Langit isteri-istrinya adalah antara pengikut setia Kerajaan Langit dan mereka dikatakan amat taksub dan sanggup berbuat apa sahaja untuk melindungi pengasas ajaran ini. Awal 90-an, Ayah Fin mula mengumpul pengikutnya sendiri. Sedikit demi sedikit kumpulan ini menjadi besar dan mula mempengaruhi masyarakat dengan ajarannya. Antara ajaran yang dikatakan seterpesong, seperti kiamat tidak akan berlaku dan kononnya, Ayah Fin bakal menjadi Perdana Menteri di akhirat kelak. Kegiatannya mula dihidup pihak berkuasa dan jabatan agama tempatan. Soal yang melibatkan soal uh, ajaran salah Ataupun yang disebut sebagai ajaran sesat hmm. uh, Ia okay. uh, lebih uh, dikaitkan dengan uh, apa ni makluman-makluman Ataupun cakap-cakap oh, okay. masyarakat awam hmm. Dulu kadang-kadang kita hmm. Macam tak ramai lah dulu mula-mula tu Jadi tak ramai Jadi hmm. lepas tu jadi lama-lama tu makin besar Makin besar jadi kita pun tak tahu jugalah Jadi hmm. macam mana dia boleh besar 4 Disember 1997, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Terengganu telah mengesahkan ajaran Ayah Pin adalah palsu, sesat dan menyeleweng. Bila timbul kelukesah kepada masyarakat tentang kegiatan kumpulan Ayah Pin ini, kerajaan langit ini, dengan dengan pelbagai cerita dan ada sampah pengkat memang benar di kalangan periksa mereka tidak semayang Jumaat dan ada sampah pengkat kepada tidak mencapur dengan orang lain buat satu, maka Uh, dengan, dengan, dengan beberapa maklumat dan fakta tersebut Dengan timur keresahan masyarakat Maka uh, Jatah kuasa Fatwa telah pun memutuskan uh, Melalui persidangannya uh, pada uh, tahun 1997 uh, Maka diputuskan bahawa ajaran Ayah Pin ini adalah salah Kegiatan Ayah Pin adalah sesat Pada tahun 2000, ajaran Ayah Pin mula dicurigai penduduk setempat setelah mendapat aduan dari orang ramai, Ayah PIN telah dipanggil oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu untuk membantu siasatan dan sekaligus memberikan penjelasan berkenaan aduan tersebut. Namun, Ayah PIN tidak hadir dan kemudiannya ditahan atas tuduhan tidak memberikan kerjasama. Ayah PIN kemudian didakwa di Mahkamah Rendah Syariah, daerah Besut. Tahun 2001, Ayah PIN pernah didakwa di Mahkamah Syariah ini atas tuduhan tidak memberikan kerjasama pada Jabatan Agama Islam Negeri Terengganu. Pada masa sama Ayah Pen mendakwa dirinya tidak boleh didakwa di mahkamah ini kerana kononnya dia sudah tidak mengerti agama Islam. Lelaki berusia 68 tahun ini kemudian telah disabit kesalahan atas tuduhan tidak memberi kerjasama dan menghina mahkamah. Mereka menjadi satu helah kepada mereka untuk terus uh, tidak diapa-apakan di, di, di oleh pihak berkuasa agama Helahnya ialah dengan tidak Islam Maka caranya ialah mereka isytiharkan tidak Islam Keluar Islam Sebab uh, dari segi enakmen Yang boleh didakwanya di mahkamah syariah Ialah mereka yang bergabung Islam Yang tidak bergabung Islam tidak boleh didakwanya di mahkamah syariah okay. Jadi uh, satu helah yang digunakan ialah untuk tidak didakwanya Dengan mengatakan dia sudah tidak Islam Pada dasarnya kita tidak menerima pakaian itu sebab Yang asalnya dia adalah Islam ada kita dakwa kerana dia menjadi menjelewin daripada uh, Islam. Ayah Pin menerima hukuman penjara selama 11 bulan namun bagi pengikutnya dia tidak dipenjarakan. Malah ada di antara mereka menganggap pengasas kerajaan langit itu sedang berehat. Ada juga yang percaya Ayah Pin telah naik ke langit dan akan kembali suatu hari nanti. Kepada pengikut-pengikut Ayah Pin ini bahawa Ayah Pin dipenjara kepada mereka bukan berada dalam penjara. Kepada mereka ayah pin berehat Kepada mereka ayah pin ada, uh, seperti naik ke langit Itu kefahaman yang, di, yang dipegang oleh kalangan pengikut pengikut ayah pin Dan mereka yakin ayah pin akan kembali Dan memang kalau diikut sebenarnya memanglah Apabila habis tempoh berada dalam, uh, dalam tahan dalam penjara Memang ayah pin akan kembali Itu dah menjadi suatu kebiasaan Sebab orang lain juga yang ditahan Tetapi pe kepada pengikut mereka yang tak sub Mereka tidak katakan itu sebagai dipenjarakan Tetapi berehat atau naik ke langit tamat hukuman penjara Ayahpin menjadi semakin agresif mempeluaskan ajarannya Kawasan Batu 13 mula berubah wajah apabila dia dan pengikutnya membangunkan Kerajaan Langit menjadi apa yang didakwa mereka seperti di kayangan Semakin hari pengikut Ayahpin bertambah dan ia lebih ketara apabila beberapa monumen dan replika Gergasi dibina di kawasan seluas enam ekar milik isteri pertamanya Setiap binaan itu juga dikatakan membawa makna tertentu Ayah Pin dilayan seperti raja dan segala kelengkapan disediakan bagai di istana Sejak itu pengikut Ayah Pin menjadi lebih taksub dan mereka hanya menurut perintah bapa kepada enam orang anak itu Antara aktiviti yang dilakukan adalah seperti berjalan mengelilingi kawasan kerajaan langit dan mendakwa tidak perlu menunaikan haji di Mekah Setiap malam minggu Ayah Pin dikatakan memberikan ceramah serta berzikir bersama pengikutnya setiap kata-kata yang diucap oleh Ayah Pin diterima secara mutlak oleh pengikutnya tanpa memikirkan kesahihan fakta tersebut. Pelbagai golongan masyarakat termasuk dari luar negara mengagungkan Ayah Pin kerana dia menyifatkan ajarannya adalah untuk semua. Kerajaan Langit juga pernah didokumentarikan oleh sebuah syarikat produksi antarabangsa sekaligus menunjukkan ajaran Ayah Pin mula menular ke perusuk dunia. Tunggu orang kapu ini memang jalan Tanah dengar je lah macam mana jadi orang jadi nama dia boleh naik itu. Ha, jadi orang tak tahulah jadi pasal kita tak tak campur dengan orang, kita tak tahu macam mana dia boleh naik tu. Kita dapat tahu bahawa perkembangan di Batu perkampungan di batu 13 itu agak agak mula-mula hebat. Uh, dan uh, dianggap sebagai suatu uh, maknanya, uh, orang kata uh, Ayah Pin kalau dianggap sebagai Tuhan pun, Tuhan kembali semula. Maka mereka mula menghidupkan suasana dengan cara yang lebih lebih agresif uh, Antaranya ialah dengan menjadikan Perkampungan Batu 13 itu sebagai suatu uh, pusat yang sebenar-benar Dan memang kita faham ketika itu ramai yang mula datang, ramai yang mula menyerahkan, memberikan sumbangan kepada Ayah PIN Kawasan yang dibangunkan dengan kos hampir RM1 juta ringgit ini dikatakan menjadi tempat peramal pengikut-pengikut Ayah PIN ada di antaranya kelihatan berjalan mengelilingi setiap replika dan ada juga yang menyambut Ayah Pin dengan penuh hormat. Ayah Pin juga kelihatan menghadiri beberapa majlis rakyat melibatkan suku kaum penduduk pedalaman bertujuan menyebarkan ajarannya. Bukannya seorang yang mempunyai tanda-tanda uh, kehebatan. Kalau tengok uh, rauk air muka pun bukan seorang yang mempunyai rauk air muka yang jurni. Ketika saya masih ingat ketika mana dalam mahkamah dia bercakap macam cakap orang kampung. Eh uh, bukan dia secara seorang yang yang uh, yang ilmiah apa semua tak ada. Dah selalu mesti dalam dalam ingat uh, bila ditanya awak mengaku salah. Ah uh, kenapa nak mengaku, kenapa dia? Mana bentuk begitu. Tak faham dah. lah tu. Jadi uh, cakap secara cara kampung. Kawasan Kerajaan langit yang sebelum ini dipenuhi orang ramai, akhirnya sampai ke penghujung jam 10 pagi. 20 Juli 2005, perkampungan Ayapin diserbu pihak berkuasa tempatan, termasuk polis dan jabatan hal ehwal agama Islam Terengganu. Oke. Nah ini polis-polis pada datang ya guys ya. Ini ini gila sih. Jadi buat istana seperti itu ya. Gila banget memang direncanakan gitu guys dan buat replika-replika kayak gitu banyak orang yang uh, datang ke sana ya kan wow bangunannya yuk megah banget guys asli guys apa ke istanaan istana ra ista istana langit katanya kan ini nggak ada suaranya kerjabat daerah dan tanah besut kemudiannya mengambil keputusan untuk merobohkan kesemua monumen dan replika di kawasan ini dan difahamkan tanah ini hanya boleh digunakan untuk tujuan pertanian cuma kita sedar bahawa pada tarikh jam sekian, jam sekian satu operasi diadakan itu sahaja tepat di mana tidak perlu tahu nah, Setidaknya kita boleh bawa ke sana hmm, <laughs> tahu Tak ada hmm, hmm. So, Begitu juga anggota polis uh, uh, JBA, Jabatan Bekala Naik 1 hmm. Dan juga majlis daerah Kita bertolak sekali Kalau tujuh kita tak tahu Cuma kita beri kat sana baru kita tahu. Pada 31 Julai 2005 kerja-kerja meroboh monumen dan replika di pekapungan Kerajaan Langit giat Jadi dijalankan. Operasi meroboh ini membabitkan 50 pegawai dan kakitangan pejabat tanah, Jabatan Kejuraya, TNB dan Syarikat Air Terengganu, satu. Operasi yang pertama sekali ialah kita meroboh bangunan yang besar dengan menggunakan rektor, iaitu juntut back hole. Tapi tidak dapat untuk merobohkan bangun binaan yang tersebut struktur binaan tersebut kerana binaan itu terlalu Kuat. keras dan terakhirnya memaksa kita menyewa sebuah ekskubator kerja-kerja merubuh yang mengambil masa hampir empat hari itu akhirnya menemui noktah kini kawasan yang dahulunya dipenuhi monumen dan replika-replika gergasi tidak lagi kelihatan tuan-tuan tengok Ajaran Kerajaan Langit oleh Ayah Pen. Bila mana Kerajaan Negeri Terengganu dia nak haramkan, dia hantar Ustaz untuk pergi berdebat dengan Ayah Pen. Tentang satu orang pengikut Ayah Pen ni, Ustaz Zakaria kalau saya tak silap nama dia. Kasihanlah Ustaz. Satu orang pegawai daripada pejabat agama, dihantar oleh pejabat agama negeri, untuk pergi berdebat dengan Ayah Pen, untuk sebutkan tentang kat mana tak betulnya ajaran Kerajaan Langit ni. Dan kita pun tahu Ayah Peng ni dia punya sumber utama dia dalam ajaran Kerajaan Langit ni memang dia pakai sebijik daripada kitab Hakikat Insan Haji Ahmad Lasmano tu. Tak lebih tak kurang. Ilmu dia hanya berkisar pada buku tu. Sebab dia pun tak pandai membaca, tak pandai menulis. Bacaan Quran pun itu lagilah jauh pada diri dia. Okay. Cuma bila mana dia berdebat, pusingan pertama memang Ayah Peng kalah teruk. Sebab memang Ayah Pin tak ada ilmu pun lambat. Nak pergi ke pusingan kedua. Pusingan kedua tu ada rehat. Waktu rehat tu, dia telah dijamu oleh Ayah Pin dengan makan tengah hari. Waktu jamuan tu, dia makan. Makanan tu dihidangkan oleh Ayah Pin dan pengikut-pengikut dia lah. Okay. Bila mana dia makan, makan, makan, makan. Nak masuk pusingan kedua, belum start Ayah Pin nak cakap... Ustaz tu sendiri buat pengakuan Dia kata sebenarnya yang saya duk hujah Ayah Pen pada pusingan pertama tu Semua salah Yang saya ni salah Yang Ayah Pen semua betul Langsung dia ni Lepas ayah. pada tu apa jadi? Hipnotis diikut diikut Dia Ayah Pen Bahkan ada sebahagian orang kata dia bagi isteri dia pada Ayah Pen Dan banyak lagi lah benda dia buat Lepas pada dia ikut Ayah Pen dalam tempoh yang lama jadi Anak murid kanan Dia tu belajar azhar Ada ilmu hebat tapi dengan sebab telah ditarik dengan kaedah ilmu sihir ni. Akhirnya jadi pengikut dia dibodohkan. Dia mati. Dia mati awal. Oh. Waktu dia mati. Mati tu di atas ajaran kerajaan langit tu. Waktu dia mati, Ayah Pen pun ludah dalam liang lahak tu. Ini mengikut daripada atau kata apa pengakuan pengikut-pengikut dia yang sudah menjalani istitabah. Taubat oleh Jabatan Agama lah. Waktu dia ludah tu, orang tanya, kenapa ludah? Dia kata, air liur aku ni akan membantu dia ni dalam kubur. Sebenarnya, itu ialah ritual pelepasan daripada sihir dia yang lama. Sebab tu, tuan-tuan kena tahu. Ataupun mana-mana ustaz lah yang nak pergi bercakap dengan geng-geng ni, antara pantang dia jangan ambil satu jamuan minum air pun jangan. Nak bagi tak kena benda tu. Masih lagi aktif di setengah-setengah tempat di Terengganu, tapi dia tak buat syara terbuka. Dia tak buat lah Besuk di kampung batu 13 tu dia tak buat lah Walaupun bekah tapak tu masih lagi ada Pengikutnya yang masih lagi kuat Yakin Masih lagi wujud Masih lagi bertebaran Cuma nak katanya dia ada bahagian-bahagian kecil yang masih terpencil Yang masih lagi duduk ujung-ujung dalam dalam hutan Hulu-hulu terengganu pun semua ni Kawasan-kawasan hulu-hulu dalam-dalam dekat-dekat sungai ni Masih lagi wujud lah Cuma nak katanya, modus operandi yang sama digunakan iaitu menggunakan elemen sihir okay. untuk menundukkan orang-orang supaya percaya. Dan sihir ni kita tahu, ianya benda yang memang berlaku. Ada kebenarannya, hakikatnya berlaku. Dan kita diajar oleh Nabi untuk melindungi diri daripada sihir. daripada terkena keburukan sihir ni. Taklah kata sihir itu kuat, cuma nak katanya kita kena persiap diri supaya kita tak terkena. Sebab betul. tu kena kenal juga ilmu-ilmu sihir ni apa dia Cabang-cabang ilmu sihir ni okay. Cuma nak kata batiniyah dan sihir Apa-apa saja ajaran, hululiyah, itihadiah apa semua ni Mereka semuanya mesti terlibat dengan ajaran Ilmu sihir ataupun ilmu hitam Mereka tak akan menang Kalau bercakap atas dasar hujah Mesti akan ada unsur ni Di mana-mana bangsa pun Maksudnya batiniyah tempat lain pun macam tu lah Bukan batiniyah di Malaysia Batiniah di Sudan ke batiniah di negara Arab ke keedah yang sama Oke okay guys sudah selesai videonya dan terkejut sekali apabila ada ya Maksudnya gini loh kita kenal bahwasanya di Malaysia itu kan sangat-sangat cepat sekali dalam menangani ajaran-ajaran sesat seperti itu ya Ternyata ini sampai Ayah Pin ya, Ayah Pin ini banyak tundukan pengikut guys ya, mungkin agak terlambat seperti itu. Mungkin pada tahun 2023 tahun itu kurang begitu tegas, sehingga kalau sekarang sangat-sangat tegas sekali dengan aliran-aliran sesat ataupun ajaran-ajaran sesat seperti itu. Dan kaget aja guys ya, seorang kampung gitu kan yang mempelajari ilmu sihir, mempelajari ilmu-ilmu dan... Dan itu banyak pengikutnya gitu dan dia buat istana Buat istilahnya bangunan-bangunan yang megah mewah seperti itu guys Gimana orang-orang istilahnya Wah bagus ya ini, ini ini ini sangat mudah sekali apabila berurusan dengan duniawi seperti itu Dan kalau menggunakan ilmu sihir ya udah seperti itu ya kan Aduh gimana ya guys ya tapi kata ustaz tadi itu sampai sekarang masih ada guys ya Ya Allah Astagfirullah Memang betul lah tak akan habis lah ilmu sesat tuh Ajar-ajaran sesat Mau dimanapun negara ya kan Pasti ada Mau di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura Ya kan Pasti ada tapi ya mereka kayak sembunyi-sembunyi seperti itu dan lain sebagainya Tapi ingat ya kita punya Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana kalau kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan melindungi kita dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga kita Maka daripada itu kata Ustadz tadi siapkan diri kita kenali ya kan Dan dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oke itu saja video kali ini guys ya agak terkejut sih dengan video ini ya kan kalau teman-teman gak request, saya nggak ngerti asli, guys, asli gak ngerti ya Allah, stop Oke, okay, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya undur diri Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice in my veins, I've been driving this train. Is in this lane. There's no stop in this game. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like rearrange.